Aku jadi duta shampoo lain Hah? <laughs> Dulu pernah coba sampo lain Dan ketombe kayaknya juga sempat hilang Tapi cuma sebentar balik lagi Dan rambutku rontok lagi Aku sama Pantin aja Pantin dengan Pro Vitamin formula dan ZTT Melawan ketombe dan memberi perlindungan tak terkalahkan dari kerontokan Jadi rambutku gak ketombean lagi Gak rontok lagi Rahasia aku, Pantin Aku jadi duta shampoo lain Hah? <laughs> Aku, aku, aku, aku, aku, ku aku. Dulu pernah coba sampo lain dan, -dan ketomik. Aku jadi duta sampo lain, Hah? Aku jadi duta sampo lain, Hah? Aku jadi duta sampo lain, eh? <San -duta> <San -duta> Aku jadi duta shampoo lain. Hah? Aku dulu pernah hilang, tapi cuma sebentar balik lagi. Aku sama kantin hilang, duta shampoo lain. Aku sama kantin hilang, dulu pernah coba hilang, dan kayaknya juga sempat hilang. Dan rambutku hilang, e, e, e, e, e. tapi cuma sebentar balik lagi. Dulu coba shampoo lain, dan shampoo lain coba aku. Dengan provitamin formula dan aerosol. Melawan ketombe dari nyamuk. Dan kini dengan wangi citrus fresh. Rambutku gak hilang dan rontok lagi. Aku sama kantin aja. Baygon, anti ketombe. Aku jadi duta sampo lain. Huh? <laughs>